dan per hari ini juga masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu Apakah aplikasi pinjol yang mereka gunakan hari ini sudah legal OJK atau tidak Walau kadang pada kenyataannya di lapangan yeah, Banyak kita temui aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Yang masih melanggar beberapa peraturan-peraturan Yang sudah ditetapkan pemerintah melalui OJK Dan asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Nah pada video kali ini kita pengen sebutkan satu persatu dan kalian wajib tahu simak dan coba cek apakah aplikasi pinjol yang hari ini kalian sudah gunakan apakah legal OJK atau tidak. Oke, baik. Ini dia. Oke, kalian bisa melihat nomor dan nama sistem elektroniknya. Dan kalian bisa langsung cek. Aplikasi pinjol yang kalian gunakan ada nggak namanya di sini. Selain dari nama-nama aplikasi pinjol yang akan kami sebutkan, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Di urutan yang pertama adalah aplikasi Dana Mas, dan yang kedua adalah aplikasi Investri, dan yang ketiga adalah aplikasi Amarta, dan yang keempat adalah aplikasi Dompet Kilat, dan yang kelima adalah aplikasi Kimo. Lanjut untuk di urutan yang keenam. Adalah aplikasi toko modal, dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi modalku. Di urutan yang kedelapan adalah aplikasi KT Akilat, dan di urutan yang kesembilan adalah aplikasi Kredit PIN. Dan di urutan yang kesepuluh adalah aplikasi cash. Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Finmas dan di urutan yang ke-12 adalah aplikasi Klik A2C. Di urutan yang ke-13 adalah aplikasi akseleran dan di urutan yang ke-14 adalah aplikasi aman ID. Di urutan yang ke-15 adalah aplikasi pinjaman Go. Lanjut untuk di urutan yang ke-16 adalah aplikasi coin peer-to-peer -Peer, dan di urutan yang ke-17 adalah aplikasi pohon dana. Di urutan yang ke-18 adalah aplikasi Mekar dan di urutan yang ke-19 adalah aplikasi Ada Kami. Di urutan yang ke-20 adalah aplikasi Esta capital Fintech. Lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi Kredit Pro. Di urutan ke-22 adalah aplikasi Fintech dan di urutan ke-23 adalah aplikasi Rupiah Cepat.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 lanjut untuk di urutan ke-36 adalah aplikasi easy cash dan di urutan ke-37 adalah aplikasi pinjam you dan di urutan ke-38 adalah aplikasi finplus dan di urutan ke-39 adalah aplikasi uang Mi. di urutan ke-40 adalah aplikasi pinjam duit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 ke urutan 46 adalah aplikasi Cicil. Dan di urutan ke 47 adalah aplikasi Lumbung Dana. Dan di urutan ke 48 adalah aplikasi 360 kredit Dan di urutan ke 49 adalah aplikasi Dana Pala. Dan di urutan ke 50 adalah aplikasi Kredi Nesia, Dan di urutan ke 51 adalah aplikasi Pintek. Lanjut untuk di urutan ke 52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 Lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi Komunal dan di urutan ke-67 adalah aplikasi Restock ID. Di urutan ke-68 adalah aplikasi Tanifan dan di urutan ke-69 adalah aplikasi Ringan. Di urutan ke-70 adalah aplikasi Avante. Lanjut untuk di urutan ke-71 adalah aplikasi Gradana. Di urutan ke-72 adalah aplikasi dana cita dan di urutan ke-73 adalah aplikasi Iki Modal. Di urutan ke-74 adalah aplikasi Efoji dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Indovan ID. Lanjut untuk di urutan ke-76 adalah aplikasi IGRO dan di urutan ke-77 adalah aplikasi Danai ID dan di urutan ke-78 adalah aplikasi Dumi dan di urutan ke-79 adalah aplikasi Lahan Sikam dan di urutan ke-80 adalah aplikasi Kaswa ID lanjut untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi kredifest dan di urutan ke-82 adalah aplikasi doku dan di urutan ke-83 adalah aplikasi aktif aku di urutan ke-84 adalah aplikasi danain dan di urutan ke-85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 Adalah aplikasi Dana Bijak dan di urutan ke-92 adalah aplikasi Dana Dan di urutan ke-93 adalah aplikasi Ada Modal. Di urutan ke-94 adalah aplikasi Sama Kita dan di urutan ke-95 adalah aplikasi Kawan Cicil. Di urutan ke-96 adalah aplikasi Crowder dan di urutan puluh 97 adalah aplikasi Klik Cair dan di urutan ke-98 adalah aplikasi etis dan di urutan ke-99 adalah aplikasi Samir dan di urutan yang ke-100 adalah aplikasi Watas di urutan ke-101 adalah aplikasi asetku dan di urutan ke-102 adalah aplikasi, Ya. Oke baik jadi itulah tadi ya 102 aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK Selain dari aplikasi pinjol yang tadi kami sebutkan maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh